Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Di video kali ini saya akan membagikan saya siarah di rumah Panjalu Ciamis, Jawa Barat. Oke, itu kita resmi video saya sampai selesai. <tuh> Tahu orang mana?